Oh, lha ngoten pamit griyen nggih. Iya, ojo lali syaraté kudu dilakoni ya. He. Pun matur nuwun. Padha-padha. Hati-hati. Nggih. Cicil loro telu Padak nggisi kas RT ya. Allah, Lek! Lek! Lek! Anu! Iber ini lorong! Lorong apa? Garut! Sama kan lorong! Yuk, bis! Yuk, yuk! Turi-turi poteh ditandur nagepon akung Tombo tekong lorong mingga! Oh. Saya ki ibu musfaras, main jalur opo-opo, dikayap, jadi mau ibumu nggak senojo, pas pelonjo, opo no cicalanak reseh. Saya ibu muswaras. Di gitu, pun Pak masih terus bun? Iya. Atau enggak ya? Dirawat Tirawat ibumu. Di. Gitu. Tapa Tuala bu, udah waras Iya, nak, udah waras Masa kasih lulus terus aja Cokok yang gak mbak Mak yang gini Kembang telimo, Merang teles Nedo ternirimu Pangeran sing bales walah tak pikir duit karena ini surat aku ada jilis surat-suratan itu mah aku lagi naksir cewek bicaranya cewek ini aku mau gilingan kulau terus aku mah gampang urusannya wetonmu apa? weton itu apa pak? Wah. weton itu tanggal lahirmu selikur April dimana Jumat Jumat Jumat pahit, orang no pahit tuh. Ono ini lagi leh Jumat ikut 6, lagi 5 Soalas, konis kau sukses, angin kon gampang tersinggung. Si cisa rati, lek kon katet sukses. Arab itu ikut pijit-pijit karawakmu, kutuni wotamu kutudur. Arab itu iku mau. Yo ngerti? Ono okay. putuni. nih, wah. Walah. tenan e. Tak sebanding ke raimu. halo si, ini Halo. Oh, aku di oma. Iya, aku lagi titipan amplop do pakak Amplop? Amplop apa? Mm -hmm. Oh. Lah ternopo ketemu Dindi? Ah, uh, ketemu aneh, ketemu aneh. Dek, tempat biasa. Ya. Oke, oke, siap Oh iya, siap, siap, siap, siap Ayo, iya, iya ya, ya, Sini itu, nak? Dengar di urusan uang ya. Wess, saya ini gini Sarate Lekon katanya di sukses Sici Ojuatus maghrib-maghrib Orapi Marai rematik gitu. Berarti, Nop? Ya? Yeah. Nah, saya ini mau mulia atur ngasar Wess, balik, Mario. Oh. Masa sih, nah. Nop? Pada-pada Amplop, Nop, Nop, Iya sih gratis terus yang tiang. Eh siapa wes, Ya, hari iki. Cak masalah yo. Cak titip rokok barang. Kok mespolewuh? Ya, viral ya. kita pura-pura parah. Oke, oke, konstet. mana? Ya, yes, ikut kok tunggal ya, Cak? kok aku gitu. Eh, yes, lele kon le, le. kan katanya nanti. Yuk, ngajile, Maksudnya mancing, ajilin diri. Apa rombli? Abs Nunggang roso wong urib iku impian lan cita-cita kegondelan tali kesadaran hidup Manungso kutu usaha nyuswek no peran di dalam kehidupannya Dro pedro kue ngerti sejatine wong lanang nang di drok ora ngerti kau? lanang di dijawab bisik to ojo sitik-sitik nyerah wah, orang smart gue Iki khusus susah Petro? Kareng ro Bapak ora iso jawab yo. Apa Tru? Wes nyerah. Dede nyerah. Wah, percuma. Bapak nyekolake dudur nganti es loro. Sampai direwangi dodolan sapi. Aku wae play grup ora lulus, tapi aku cerdas. Matur nuwun. Monggo. Meras kerumur, obo, ngomong lagi pada berobat negeri apa? Apa sopo? Mbak orang ngerti ya? Mau ngulang aja, malah pengobatan aja gratis Walah kurang ajar, kata jajal kantor mangku langit. Hm. Kondol tak tuku nih. Hm. Nanti ya, keragude. Oh kacang aja. Kau ngerti terus kapan wani ini? Kacangan deh kau ngebunuh. Rek, sumpah, mentukurikan tahu demi. Sembarang, aku juga kok niat bismillah. Nama itu wajan koniku, Dudi Rukia. Silahkan, aku yang duit kon. gak nggak jaminin hilang aku lenong temon? Mau senengannya bersekutu dengan nih, please. Oh iya, rek, aku tahun nengjak cak toh, jaluk pengasihan, Rina, karo aku seneng. Mau nih, musrik mau serik ke Nanti, kon gak percaya sama Tuhan. Gusok gede kan, ngerokok kon. Kau ini kuduh, ikstifar seake-ake mon Astaghfirullahaladzim Ayo! Eh, apa sih? Ini nanti kan? Nanti cak nang apa? Apa sobo? Apa ngaji cak, nanti bacara ngaji aku Ngaji? Iya Rek, tangan ini yo. Nanti aku tunggah aja, tapi pernah dulu sih akhlakmu, leka aku bejat, waduhin tuang banyak neng kaleng bocor, berarti ora. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. padahal ngebela setan re. Mas. apal ageunekno okay. bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbinas malikin nas qul ene rek kakandani kon ora apal ini lho subhanallahiir rahmanir rahiim qul a'udzu malikin nas bilaa innas Yusaril waswa Cilhonas, Aladeiwa, Suzuki, Sudurinas, Dinaljin, Natiwanas, Oyo, Oyo, Opa, yo Opa, Opa, Opa, Opa, Opa, Opa, Opa, Opa, Opa, Opa, Opa, Opa, Opa, Opa, Opa, Opa, Sari luas-wasa jim napiwanas rokok mangga iso kita ya, ya, ya. aduh Naya. Alif Ba Ta Sa Cim Ha Ayo, Sapir. Mo Da Za Ro Zaik Sin Cukup Saiki Rifa Alif Ba Ta Sa Cim Ha Ayo, Bobby. Ho Da Da Ro Hai Sin Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, okay. Assalamualaikum, teman ya? Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayo ngaji. Nah, jadi nginilih, ini ngene sejati wong urip kui kudu digawe mikir lan salat. Minangka cagak ya sing iso dipeksa antarané awake dhewe. Nah, contone obor iso gawe rangi atine dhewe. Insyaallah iso tentrem, awake dhewe masalah digo salat. Tapi yang ngono tapi juga pamri taruh wong lio Insya Allah gusti Allah ngekei berkah Ayo saya ini foto ngaji dibuka Al-Qur'an ini Ya iya kula mbeten betul Al-Qur'an Kula mbeten caget ngaji Kula mbeten ikhra Orang pokok Sehingga penting zaman iso Ngerti hurufnya Lan iso mojone eh dibuka halaman pertama bos saya kita konewongai malu bertanya sudah di jalan aku mending sesat de warung makan sosisan ngopi nilani hari kira sedina gak ngopi apa sih kau kan saya kok rame arek lanang tok si ngobili arik ya, wedok, roto-roto, tapi yang dipokok kok saya ah? wis pokoknya golek ya, penting nyati api ya wis, ayo Ibu Mbak kita, Ibu Ien ibu tahu lorok kenaik guna kuasa Allah ibu iso sembuh. Ngapun tenyai, jadi dengan Aku Mbak cuma perantara rezeki jodoh pati, ibu gusti awasin nentok no, Allah segalanya. Ngapun tenyai, lek menawi jodoh pripun ini ibu dipadasi nama duri kiam mbak. lek jodoh. Iku mesti ditemuk nih Karena itu sedarannya nyawa Nggak punten hmm. Kuluh aja nge sanjang kalian panjenengan hmm. Nanging yukir rahasia hmm. Yowes Rek, tutupnya no, aku ada no, perlu sedih Sopo iku? Oh iya, mm. Mm. Sopo Cana, aku tak aku tak. Mm. Aku. Sopo. Aku muat muat, muat, muat. Lapa, Aku te barang bukti ya. Apa? Hmm kira. Nah. Ayo. Masuk Rasa nokon. Oke, okay, oke. Okay. Sip, Sip. Ah. Sip. <laughs> Heh, masa apa mang isu-isu Aku ora masak. Aku yo aku, aku mang. Aku yo, pas Mbak Sri kayak mangan. tahu no, Ka, Wah, aku, e. aku yo aku mending tuku Aku Sri. oleh Oke, Yeah. Ya, masak-masak, yeah. no, awan tuku bakso, sole no, no. tuku iki lah iku ya yeah. Den, no. Nama, no, la. no. I, hey. Aduh, doh, doh, doh. Deleli, kan api ya? Hey, ya ya. apa Indi, kali baleng. Ayo, Ayo, ayo Waalaikumsalam. Pes mulai sakir, usah mulai ngaji, rare. Oh oh, Wes sama, tambah karena tambah maksiat lek sama ancinnya api, api. Niki nopo hmm. bu, kok boten ngertos. usah basa-basi, jelas-jelas sama foto, foto karo larek, wedo. Iku ngunak hmm. duk mukri, sama kan hmm. ngerti, hmm. nge. jelasaken yuk gani buka kampung sebelah pada sanjang larek ibu es. We, Wes gak usah ngalor pada sinetron usah kampung kene. Bener Bener minggat benar benar benar ya Allah Ampunilah hambamu ini Berikan petunjuk mereka agar tidak sesat di jalannya. Hanya kepadamu aku menyembah. Dan hanya kepadamu aku berserah.